Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman senang sekali bisa ketemu lagi di Shihab dan Shihab edisi Ramadan. Saya dan Abi Kure Shihab. Dan tahun ini kita ingin belajar sama Abi Quresh, Abiku tentang makna surat-surat dalam Al-Quran. Terutama surat-surat pendek yang kerap kali kita bacakan dalam sholat. Inginnya setelah kita belajar maknanya, artinya, tujuannya, tema utamanya, inginnya dalam sholat, ketika kita melafalkan ayat-ayat Al-Quran ini, kita bisa jadi lebih khusyuk dan memahami uh, Maksud dan tujuan diturunkannya, Abiku Jadi di awal ini kita mau belajar uh, Apa makna uh, dan tafsir surat Al-Fatihah Jadi secara umum kita, kita mau tahu dulu, jadi ini kan tujuan diturunkannya Al-Fatihah Karena ini kan uh, surah pembuka ya, Abiku. awalan betul-betul Baik, Bismillahirrahmanirrahim kita tentu tidak mungkin bisa menjelaskan tafsir Al-Fatihah secara utuh. Tapi kita ingin mengemukakan beberapa poin. Yang pertama, eh, eh, apa tema utamanya? Apa eh, tujuannya? Eh, tema utamanya itu kita bisa angkat dari namanya. Al-Fatihah ini mempunyai tidak kurang dari 20 nama. Yang populer ada empat. umul kitab, Al-Fatihah. Asab al Ummul, Quran. Itu empat yang populer. Itu yang memberi nama Nabi? Eh, sebagian Nabi, sebagian sahabat, sebagian ada yang oleh Al-Quran. Al-Quran juga menamai as asab al itu nama yang diberikan oleh Al-Quran. Sabah itu artinya tujuh, Al-Masani itu artinya dua-dua dalam arti berulang. Eh, eh, maknanya bisa surah yang dibaca dua kali minimal dalam sholat. Kenapa? Karena sholat itu minimal dua rakaat, dan setiap rakaat harus baca al-fatihah. Berulang-ulang. Dan Itu berulang-ulang. Atau kalau kita kaitkan dengan umul kitab, maka al-fatihah itu adalah induk dari kitab suci ini. Sehingga semua ayat-ayat yang berjumlah 6.200 sekian itu, itu bisa merujuk kepada salah satu ayat dari tujuh ayat Al-Quran. Jadi Al-Fatihah itu merangkum, merangkum. keseluruhan itu sebabnya, inti di Al-Quran. Itu sebabnya dinamai Ummul Kitab, Ummul Quran. Induknya Al-Quran, semua merujuk ke sana. Nah, ya Karena itu Al-Fatihah adalah surah yang paling agung dalam Al-Quran. Itu satu. Nah tujuannya apa ini Pak? Nah, eh, yang pertama eh, Al-Fatihah itu pengajaran dari Tuhan Bagaimana memujinya Bagaimana eh, eh, eh, sikap ketika beribadah kepadanya eh, Ini semua agar supaya terasa kehadiran Tuhan Dan terasa pengawasannya kepada manusia Jadi Allah mengajarkan manusia nah, lewat untuk, surat Al-Fatihah uh, Al-Fatihah itu adalah Firman Allah yang mengajarkan kepada manusia apa yang harus diucapkannya. Eh, pengajaran Allah kepada manusia ini dalam konteks Al-Quran bisa jadi dimulai dengan Qul. Katakanlah Qul. Itu pengajaran ucapkan seperti itu. Nah, begitu juga Al-Fatihah. Itu mulai dari Alhamdulillah. Seakan-akan Allah berkata. Ucapkanlah dalam konteks hubunganmu denganku. Alhamdulillah, yakni pujilah aku. Nyatakanlah, al, al itu artinya segala. Segala puji bagi Allah. Sehingga kalau Nana memuji satu orang, ya. harus sadar bahwa pujian Anda kepada seseorang itu harus dikembalikan kepada Allah. Karena Allah yang memberi dia keistimewaan sehingga Anda puji. Sebelum memuji orang puji Allah, mau memuji orang kedermawanannya, ya tak? alhamdulillah segala puji bagi Allah karena kedermawanan ini tidak mungkin dapat dia berikan kepada saya kalau oh dia Allah. tidak. Itu pengajaran pertama Allah Itu kepada manusia. Apapun yang dilakukan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita, kita kita lihat lagi ya. Eh, pujian di sini ditujukan kepada Allah, tetapi tidak menggambarkan Allah di hadapan kita. Dia itu alhamdulillah itu redaksi yang menunjukkan pesona ketiga. Hmm. Saya berkata dia baik benar ya. Orangnya tidak di depan saya. Ya. Ah kalau muji jangan depan orang. Allah mengajarkan begitu. Allah mengajarkan begitu karena ada orang yang dipuji tergiur dengan pujian. Sebaiknya memuji di belakangnya. Itu satu. Yang kedua Allah mengajarkan kita memuji ini dengan pujiannya sangat singkat. Alhamdulillah. Kalau memuji jangan bertele-tele. To the point. To the point. Puji sekedarnya. Dan uh, jangan dihadapannya. Nah dan bagi uh, ada satu hal lagi dikatakan oleh ulama kita kalau ada yang memuji Anda maka. Telitilah, kalau kita manusia, telitilah apakah pujian itu sesuai dengan keadaan Anda atau tidak. Kalau tidak sesuai... Hmm. ...diucapkan oleh orang itu. Kalau sudah sesuai, jangan terlalu gembira. Bergembiralah seperdua dari kadar pujian itu. Supaya kamu tidak mabuk pujian. Itu, itu yang diajarkan. Nah. Baru satu ayat saja itu, Bi. Baru, itu, itu sedikit, dari, sedikit eh, dari makna. dari makna Itu ada ungkapan, kalau kita ingin memba membahas Bismillahirrahmanirrahim, kita memerlukan ratusan eh, eh, kuintal beratnya buku-buku untuk ini. Oke, okay, jadi yang pertama itu, Allah mengajarkan kita bagaimana cara memujinya. Itu di, di, di ayat uh, alamin Ketika kemudian ayat berikutnya Bi. al Kenali hmm. Kenalilah Allah. Banyak sifatnya. Tetapi sifat yang paling utama bahwa dia Rahman. Rahman itu adalah dia yang memberi rahmat kepada seluruh makhluk. Tanpa melihat dia durhaka atau tidak durhaka. Muslim atau non-muslim. Rahman itu adalah rahmat yang dicurahkannya di dunia ini. Sedang rahim itu adalah rahmat yang dicurahkannya di akhirat. Apakah itu makanya urutannya juga penting? Rahmat, oh iya, rahmat. urutannya sangat penting. Oh begitu, jadi bukan, ya. bukan itu urutannya pun memberikan iya. keliru kalau dia katakan Alhamdulillahirrahimirrahman. Dari satu sisi, karena rahmat di dunia itu mendahului rahmat di akhirat. Ya. Nah, di sisi lain rahman itu adalah eh, bentuk kata patron yang bersifat sementara sedangkan rahim bersifat langgeng ya, nah, di jadil. sisi lain di sisi lain ada orang yang memberi rahmat kepada sesuatu tapi dia punya kepentingan ada, ada maunya ada maunya Allah nggak pernah ada maunya tidak pernah ada maunya dia memberi rahmat itu karena memang sifatnya adalah rahim jadi, Ar, -Rahmanir Ar Rahmanir Rahim. Jadi urutan ya. pun berpengaruh teman-teman. Urutan pun sangat berpengaruh. Oke okay, yang berikutnya Abikul. Malik Yomidin. Malik Dia pemilik hari pembalasan. Anda harus yakin bahwa ada hari pembalasan. Tidak mungkin Tuhan yang maha kasih itu mempersamakan dua orang yang sikapnya berbeda. Ya. Dia memang tidak. Dia memang dalam konteks hari kemudian pasti memberikan ganjaran bagi yang baik dan memberikan sanksi bagi yang buruk sikapnya. Dia maliki, dia pemilik hari pembalasan. Apakah dia bukan pemilik hari ini? Pemilik juga. Kenapa dia tidak katakan pemilik hari ini? Kenapa begitu? Karena hari ini di dunia masih ada orang yang mengaku dia Tuhan. Yang mengaku dia kuasa yang mengaku dia pemilik segala sesuatu, oke okay deh, biarkan aja itu. Tetapi pada akhirnya mereka semua akan sadar bahwa Tuhan adalah pemilik hari kemudian. Jadi kalau ada eh, eh, yang, yang yang bersikap eh, buruk terhadap Anda, tidak usah terlalu menuntut, saya harus membalas. Tuhan tidak tidur. Karena Ad, ia pemilik, hari hari pemilik hari pembalasan. Okay. Ya, no, okay. ya yang berikutnya, Amiku. Maklum, Iya kena budu. Iya, iya kena iya. baik, Iya kena budu. itu menarik. Dia dahulukan eh, hanya kepadamu kami beribadah. Dia tidak berkata kepadamu kami beribadah. Mari kita beri contoh. Kata hanya di depan itu? Aa, iya itu Iya Mengandung makna hanya. Hanya kepadamu hanya. kami beribadah. Saya berkata, aku cinta padamu. Aku juga cinta. Tapi boleh jadi engkau cinta yang lain. Ya. Ya, kalau Nana, Abi cintaku padamu. Nah, kalau cool. begitu, <laughs> harus berkata, hanya Abi yang Nana cintai. Hmm. Jadi hanya, hanya itu untuk menunjukkan, itu tidak, itu ada yang lain. tidak ada yang lain. Saya tidak beribadah pada siapapun, hanya kepadamu. Itu satu. Hmm. Kita, lihat. Kita lihat sekarang. Eh, eh, lihat. Alhamdulillah, itu redaksi pesona ketiga, tapi sewaktu ibadah hanya kepadamu. Iya orang pertama yang disebutkan. Or, uh, uh, di, di sini orang kedua, orang kedua, orang ya. kedua, orang ya. kedua. Ya, ya. hanya kepadamu ya Allah. Jadi kalau beribadah hadirkan Tuhan di hadapan anda, seolah-olah dia di depan dia kita. Dia di depan kita. Itu itu Nabi ada ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu Ihsan? Dia bilang. Kamu mengabdi kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak dapat begitu, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Karena dia berhadapan, saya tidak lihat dia, tapi dia di hadapan saya. Dia lihat saya, semakin sadar seseorang akan pengawasan, semakin berusaha dia untuk melakukan sebaik mungkin. Beribadahlah sebaik mungkin, itu iya karena dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, ini ada masalah lagi. Abi kan biasa minta tolong sama Nana. Kenapa kita katakan hanya kepadaMu kami minta pertolongan? Sama maknanya dengan yang awal bahwa. Sama, hanya di sini letak bedanya kita lihat. Kalau mau ke dokter minta tolong pada dokter, tolong saya sakit, pergilah kepada dia. Tetapi ingat, minta dulu pada Tuhan. Ya Allah beri dokter kemampuan mendiagnosa penyakit saya. Beri dokter kemampuan untuk memberikan saya obat yang sesuai hmm. Jadi saya minta tolong dulu pada Allah Baru nah, Ada hal-hal dalam hidup ini Yang uh, uh, kita dianjurkan untuk tolong menolong yeah. ya toh? Tapi ada juga hal-hal dalam hidup ini Yang kita tidak bisa meminta pada manusia Kecuali kepada Tuhan Nah, jadi kita boleh tolong-menolong, tetapi selalu ingat kita memohon pertolongan itu pada Tuhan. Ada hal yang bagus nih, sirot. Sirot itu terambil dari akar kata yang berarti menelan. Sirot itu adalah jalan yang demikian luas sehingga pejalan seakan-akan ditelan olehnya. Kalau sabil, jalan kecil kita minta ya Allah antar saya ke jalan yang lurus antar bukan tunjuki jadi digandeng kalau digandeng terang. diantar dinaikkan di mobilnya antar saya ke sana itu anda pasti tertolong itu itu di dalam tafsir dikatakan ada perbedaan antara hidayah ilah dan hidayah tanpa ilah kalau hidayah dengan ilah itu memberitahu kalau hidayah tanpa ila, maka itu berarti mengantar. Di sini ihdina as-silat, antar kami ke jalan lebar. Bukan cuma lebar, yang lurus, supaya yes. tidak jauh perjalanan. Yang bahkan orang pun bisa ditelan saking luasnya. Saking luasnya. Hmm. Eh, bagus. Itu Nana bilang begitu. Kalau begitu bisa bermacam-macam orang ada di sana. Yeah. Kalau jalan sempit, saya sendiri, saya bisa senggol kiri dan kanan. Hmm. Ya Allah, biar jalan lebar. Boleh jadi orang yang di samping saya ini beda pandangannya, beda mazhabnya. Kita mari berjalan semua di situ. Karena jalannya lurus. Jalannya lurus dan lebar. lebar. Ya. Tidak perlu berdesak-desakan. Kenapa gua bertengkar? Jalan menuju surga banyak, Jalan hebat. menuju ke surga banyak, lebih banyak daripada jalan menuju ke rumah <laughs> Dan itu Ummul Al-Qur'an. Nah, It, itulah Allah. mustaqim baru dia katakan, alaihim. Bukan orang-orang yang dimurkai. Lihat lagi, adab pada Tuhan. Jangan berkata, bukan orang-orang yang engkau murkai. Hmm. Yang dimurkai. Tapi ketika berkata nikmat dari ladina jalan orang yang engkau beri nikmat ketika nikmat pasti dari Allah pasti dari Allah kalau murka belum tentu dari Allah belum tentu dari Allah jangan, jangan mengambil hak prerogatif Allah untuk, untuk untuk ah. bilang Allah murka Jadi itu maksudnya itu maksudnya ini. jangan nisbahkan sesuatu yang buruk pada Tuhan ini kan dikatakan ini pengajaran Tuhan kepada kita mau berucap ya Allah itu kak, jangan murka ya Allah. jangan berkata begitu kalau ada sesuatu yang Anda rasakan tidak baik, cari penyebabnya pada diri Anda. Jangan berkata ini karena Tuhan. Jangan langsung salahkan jangan, Allah. Jangan salahkan Allah. Kalau nikmat langsung beri, langsung Allah. kita beri. aladinam dan bukan orang-orang yang sesat. Kata sementara ulama, al 'alaihim itu adalah orang yang sudah tahu kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Orang adh itu orang yang sesat dia mau cari kebenaran, dia tidak dapat sehingga tidak mendapatkan kebenaran itu. Nah, kita bermohon, ya Allah, jangan sampai saya masuk kepada kelompok orang yang sudah tahu kebenaran tetapi tidak mau mengikutinya. Jangan juga mengikuti orang-orang yang tidak tahu kebenaran karena sesat. Itu eh, Al-Fatihah al -Fatihah. Itu, itu baru sedikit sebetulnya Nah, oh, tahu, oh, Ada banyak sekali oh, uh, yeah. Kandungan maknanya, tapi kita kasih sedikit-sedikit Buat teman-teman di Syihab Syihab okay. Insya Allah besok kita akan uh, Membahas ayat yang berikutnya okay. Dan kalau teman-teman ingin membahas lebih jauh Ingin tahu lebih jauh uh, Kandungan surah Al-Fatihah bisa uh, Cari di bukunya Abi, Tafsir Al-Misbah Juga Tafsir al Ya, yeah. Yeah. Yeah. Insya, Allah. insya Allah, dan juga di, di buku ini Ada sedikit Al-Quran dan maknanya Dan tentunya bisa terus nonton Syihab dan Syihab Insya Allah Terima kasih, Abiku. Makasih. Terima kasih, teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.